Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik para mahasiswa sekalian Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga ada dalam keadaan sehat semuanya ya Baik hari ini kita masuk ke materi yang kedua Ajas-ajas organisasi dan ajas-ajas penyusunan organisasi Namun sebelum itu, sebelum kita mulai kuliah Mari kita sama-sama membaca doa Untuk yang beragama Islam Membaca Al-Fatihah untuk yang non-Muslim, silahkan menyesuaikan ya. Al-Fatihah selesai, baik <tuh> kita mulai ya. Materi hari ini adalah asas-asas organisasi. Nah apa yang dimaksud dengan ajas-ajas organisasi itu sebetulnya ada hal-hal atau elemen-elemen yang harus ada di dalam sebuah organisasi. Sebuah organisasi dikatakan sebagai organisasi yang lengkap kalau dia memiliki ajas-ajas organisasi. Kita ambil dari pendapat Sondang Peksiagian, ya tokoh administrasi publik di Indonesia. Nah, ada beberapa ajas organisasi menurut Sondang Pek Siagian, yang pertama adalah adanya tujuan yang sama. Kemudian tujuan itu harus dipahami oleh setiap orang di dalam organisasi. Nah, organisasi itu kan punya tujuan, tujuan organisasi. Anggota organisasi ketika bergabung dengan organisasi itu juga punya tujuan pribadi. Nah, Ketika masuk dalam tujuan pribadi, tujuan organisasi, ada kalanya tujuan pribadi itu berbeda dengan tujuan organisasi. Jika demikian, maka orang tersebut, sesuai dengan asas yang kedua, harus bisa memahami tujuan organisasi, harus bisa menerima tujuan organisasi. Jadi, setiap orang harus mampu. Harus bisa menerima tujuan organisasi sebagai bagian dari tujuan dirinya Jika tujuan individu berbeda dengan tujuan organisasi Dan individu tersebut tidak bisa menerima tujuan organisasi Maka sebaiknya dia keluar dari organisasi Karena kalau dia tetap di organisasi itu akan menjadi duri Duri dalam daging ya untuk organisasi Kemudian azas yang keempat adanya perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas Kemudian adanya prinsip pembagian habis tugas artinya setiap orang di dalam organisasi itu harus punya tugas. Harus eh, harus tugas itu harus terbagi habis. Tidak ada orang yang menganggur dan tidak ada tugas yang tidak ada orangnya. Jadi tidak ada orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak ada pekerjaan yang tidak ada Uh, orang yang mengerjakannya gitu ya. Itu yang disebut dengan pembagian habis tugas. Kemudian prinsip fungsionalisasi, prinsip fungsionalisasi berkenaan dengan fungsi-fungsi yang sama, kemudian kita kelompokkan dalam sebuah departemen yang sama. Kemudian adanya prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, ini berlaku bagi semua departemen-departemen uh, di dalam sebuah organisasi tadi harus melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga program kerja yang selaras atau yang hampir sama itu bisa dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian ada prinsip kontinuitas, artinya semua program kerja itu harus berkesinambungan, harus berkelanjutan. ya. Jangan sampai ganti pejabat, ganti orang, ganti program kerja, gitu ya. tetapi harus bisa dikerjakan oleh siapa saja, baik dari pejabat lama ke pejabat baru. Kemudian prinsip kesederhanaan artinya semua hal di dalam organisasi baik yang berupa tupoksi, program kerja, dan lain-lain itu harus bisa dipahami oleh setiap orang dalam organisasi karena itu uh, disebut dengan prinsip kesederhanaan menyederhanakan prosedur atau sistematika dalam hal pelaksanaan pekerjaannya. Kemudian prinsip fleksibilitas artinya memiliki uh, apa namanya fleksibel dalam hal pengambilan keputusan tidak terlalu rigid ya jadi bisa dirubah, diadaptasi sesuai kondisi keberadaan organisasi tersebut maupun kondisi lingkungan atau stakeholder yang berubah. Nah asas berikutnya adalah prinsip pendelegasian wewenang secara jelas. Artinya ada kewenangan yang didelegasikan dari pimpinan kepada Bawahan, nah, kewenangan itu harus jelas. Jangan sampai ketika memberikan pendelegasian wewenang yang didelegasikan hanya tanggung jawabnya saja, tapi kewenangannya tidak. Karena ini, maka disambung uh, kepada ajas berikutnya, ada ajas keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Ajax berikutnya adalah prinsip pengelompokan tugas sehomogen mungkin tadi berkenaan dengan fungsionalisasi di mana tugas-tugas yang sehomogen mungkin dikelompokkan dalam satu departemen yang sama. Kemudian ada kesatuan arah, artinya setiap orang dalam organisasi mempunyai arah yang sama baik dari staf low management, middle management sampai kepada top management. Ada kesatuan perintah, jadi menerima perintah dari satu orang yang sama. Jadi, jangan sampai uh, top management dengan middle management dan low management itu memerintahkan hal yang berbeda kepada bawahan. Nah, itu akan menimbulkan kebingungan di antara bawahan. Ya. Jadi, uh, arah maupun perintah itu harus sama. Dari top management sampai kepada low management sampai kepada... Uh, Staff ya anak buah bawahan Kemudian adanya distribusi tugas pekerjaan Jadi semua orang memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya Kemudian pola dasar organisasi harus relatif lebih permanen Yang dimaksud pola dasar organisasi di sini adalah visi, misi Nah itu pola dasar Seharusnya pola dasar itu permanen tidak berubah setiap tahun ya Misalnya kita mencanangkan uh, peninjauan lima tahun sekali, tetapi tidak merubah uh, prinsip atau pola dasar yang tetap, ya. Karena itu maka ketika merumuskan visi, misi, maupun tujuan organisasi itu harus uh, memiliki kematangan dalam merumuskannya supaya betul-betul bisa dilaksanakan, tidak lekang dimakan waktu, ya. Demikian uh, untuk materi. Yang ketiga, yang berkenaan dengan asas-asas organisasi. Materi ini bisa dipelajari lebih lanjut dengan membaca buku organisasi dan manajemen maupun membaca dari slide PPT untuk materi hari ini lebih lengkapnya. Demikian, terima kasih banyak. Wa'allahu warahmatullahi wabarakatuh.